Oke, selamat malam kali ini dibingkiskan spesial juga buat Bapak Ibu para tamu undangan dan keluarga besar Kedua mulai suba tembang pebata saya bingkisan tondi-tondik. Semoga terhibur bersama kami di sini. Iya, sampai kita tunggu juga nanti edensinya ini bahkan suara emasnya jangan suka-suka dan malu-malu. perti bio au dibawa di haholongi Tungku warhi ala sesadahong ho dilehot Tuhan i tudang mandei nang unang mandei leho marnida do Sato lab ni godo ki endo una ku bego tanis mani Nguh nahu bayi Satu wata bang kondi-kondiku